Swole fans, welcome back to Timeout. Baik yang baru dan selamat datang di kelas Timeout hari ini. Timeout geng, what a tough day dong untuk menjadi Lakers Nation hari ini. Gilamain kembali diuji kesabarannya mereka karena kan kita semua juga berharapnya Kyrie Irving akan ke Lakers, tapi ternyata plot twist dong dikirimnya ke Dallas Mavericks. Oh my god, I feel your pain, see, Lakers Nation. So itu kita akan bahas hari ini, of course juga kita akan bahas sedikit tentang Cederai Steph Curry, kemarin ini saat lagi itu down, Dallas Mavericks. Itu akan menjadi dua topik utama kita untuk kelas hari ini. Tapi sebelum itu guys, gue mau say thank you so much kepada semua members gue yang kemarin udah showed up untuk our monthly pickup game, main asli seru sih, dan juga bener, -bener kompetitif. Oh, uh, dan gue juga nembaknya lagi enak banget sih kemarin nih. But man, gue bener, -bener blast banget, dan juga gue very happy karena kemarin itu dari mem- uh, banget dari members gue yang pake Jersey Time Out Game adalah exclusive merch hanya untuk member saja so I'm very very proud banget sih untuk melihat semuanya ataupun juga banyak banget main pakai jersey ini and of course kemarin gue juga bagi-bagi angta dan <laughs> untuk nembak dari tengah lapangan seperti Dewa United juga Anthony Johnson dan pemenangnya adalah Bang Ekel yang ternyata juga main pakai jersey-nya Kyrie Irving so once again thank you so much for showing up dan juga for supporting gue juga beruntung banget sih our community is amazing probably the best basketball community in Indonesia dan juga yang pastinya semuanya kompak sih satu sama lain so I'm very very Happy about it And of course Sabtu ini gue akan ke Surabaya Untuk meliput game besar Antara SM, lawan PJ Dan sebelum itu Gue pengen nongkrong juga sih Yang member gue di Surabaya So Untuk kalian yang member di Surabaya Pastikan kalian ada di Discord Ataupun juga cek Your uh, YouTube community Biar nanti gue bisa kasih informasi Kita akan ngopi di mana Dan juga jam berapa So Can't wait to see everybody in Surabaya So once again Thank you so much guys For always supporting this channel Thank you so much Yang sudah menonton timeout hari ini Kalau gitu Langsung aja kita masuk ke berita pertama Untuk kelas timeout hari ini. Kita akan bahas sedikit tentang acara Indonesia Heritage Night yang diadakan oleh Mario Busan kemarin ini setelah pertandingannya Ontario Clippers uh, kelihatannya acara berjalan sukses uh, in attendance pun ada representatifnya satu yang dari Pertamina yaitu The Legend Roni Gunawan gila men. jauh banget mainnya dari Indonesia ke Amerika untuk scouting pemain-pemain muda yang memiliki dari Indonesia pemain kok ada tujuh pemain yang memiliki dari Indonesia juga orang Indonesia asli so very excited sih about the event. Karena ini adalah mungkin pertama kalinya pemain yang memiliki darah Indonesia Ataupun juga yang sedang bermain di Amerika itu punya stage untuk showcasing their skills Dan ini opportunity besar banget sih Apalagi ada Roni Gunawan, ada Baby juga Jadi bisa aja impress manajemennya Satria Muda Pertama ini, Langsung diboyong, langsung dikontrak bisa aja Dan juga um, maybe National team, you just never know So I'm very happy um, Jujur gue belum ada klipnya, dan juga belum ada hasilnya sama sekali, belum ada statsnya Gue juga gak hafal pemainnya Yang gue tahu cuma Kevin Ibrahim, dan juga hanya tahunya Russell Nyo aja But kalau gue lihat sih, Russell Nyo poinnya banyak sih Kayaknya kemain sih, nembaknya kayak banyak yang masuk He is really improving sih He is really improving uh, his shot Especially big time Dan juga terakhir setelah game, wah biasalah lah Dia ngedang-ngedang dikit lah, dikasih light windmill Kemainnya sama Russell, gila sih Lompatan di tinggi He's not that tall guys he is not that tall But he could do a light windmill That is very very impressive Dan gua harapkan acara seperti ini tuh bisa rutin sih At ya. Plus kayak 6 bulan sekali Kita tahu kalau Filipina itu ada film nation right uh, Semoga aja Mario Usang Itu bisa dapat support banyak dari orang-orang Dan juga uh, mungkin petinggi tinggi basket Agar dia bisa ngadain di Amerika tuh 6 bulan sekali sih acara seperti ini Karena mereka butuh exposure And of course ini pasti akan Informasinya nyebar di Amerika dan ntar kita akan makin banyak bisa menemukan pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia nantinya. Gue yakin banget sih kayak kemarin kita baru nemuin Xavier Ford, right? Uh, Xavier Ford tuh juga excited banget main di DM. Gue juga dia pengen banget main di Indonesia nanti in the future. So, kalau dengan ada acara ini seperti acara seperti ini rutin, gue yakin akan banyak sih kita ketemu pemain-pemain yang berdarah Indonesia baru nantinya. So once again, thanks so much untuk the one and only Mario Wusang for this amazing event, dan juga thank you banget udah kasih chance kepada pemain-pemain muda ini untuk bisa showcasing their skill in a very big stage, and of course papanya Gavin, Jeff juga, kita harus thank you juga ke dia karena dia juga punya banyak campur tangan ke acara ini, so really appreciate them both for what they're doing for the Indonesian basketball community in the States man, this is big time menurut gue, so ya yeah, man, semoga aja kita bisa dapat klik one day ya, amin Oke, karena kita pindah ke NBA NBA hari ini gaming gak nih seru ya Bahasi semua Jadi gue gak akan bahas game NBA sama sekali hari ini So, kita semua mulai aja Dengan berita Steph Curry Yang kemarin ini Cedera kaki kirinya Dan expected untuk miss multiple weeks This is sucks Untuk NBA fans Karena gue kalau pagi bangun Nonton League Pass itu kalau nonton Warriors Seneng banget Yang ada Steph Curry-nya gitu Karena Steph is always entertaining us Dia electric banget Dan sekarang malah harus cedera Dan juga mungkin Ini akan cukup lama cederanya um, Kita juga sebenernya karena pengen lihat dia defend his uh, NBA All Star MVP trophy this weekend apa next weekend uh, maybe in two weeks I'm so sorry uh, tapi kita tahu tahun lalu dia 50 point uh, man he was whoo, he was killing it in the NBA All Star last season tapi sayangnya tahun ini kita nggak akan mendapatkan kesempatan itu untuk lihat Steph di NBA All Star uh, global juga udah semangat banget untuk nonton dia sebenarnya tapi pretty sure dia akan digantikan oleh the Aaron Fox nantinya uh, kemarin ini cedera pas lagi lawan Dallas Mavericks kakinya dia kalian nyangkut di Dorian Finney-Smith uh, sayang sekali uh, dia kelihatan sakit mengenai main itu tapi uh, season ini singkat gue Steph itu udah out itu selama 11 game dimana dia mengalami cedera pundak dan selama nggak ada Steph Krisma Rekornya oke okay lah ya. 6 dan 5 untuk Warriors. Uh, tapi sekarang ini semuanya beban offense akan diberikan kepada Clay Thompson dan juga Jordan Poole. Uh, tapi Jordan Poole kemarin mainnya samir banget sama Dallas sih. Man, he was suck bro. Dia 3 poin dalam 27 menit See, I don't know what happened. Uh, semoga aja setelah ini dia bisa termotivasi lagi dan juga bisa bounce back. Karena kalau uh, Warriors ingin survive this stretch without Steph Curry, they will need Jordan Poole. To be Jordan Poole yang waktu itu tuh. Yang sampai sampai 30 poin, 40 poin sih. They need that Jordan Poole sih. Karena yeah, he better start scoring in a very high level. Um, mereka sekarang ini ada di posisi 8. Ngepas banget nih untuk uh, posisinya play in tournament nantinya. Um, tapi untungnya, uh, oh sorry. Mereka ada di posisi 8 Western Conference dan mereka nggak bisa afford. Gak bisa, afford banyak kalah saat lagi injury-nya Steph Curry ini. Tapi sekarang Bensin Warriors, they playing a little bit better menurut gue. Don'te DiVincenzo, Jonathan Cominga, and Michael Green. Michael Green probably had his best game against Dallas Mavericks. My ini this season. My dia mencetak 14 poin, Lalu juga Don'te kemarin dan JK masing-masing 13 poin. So, main mereka masih menang lawan Dallas, 119 113, but but... Dab Nation, kalian dengan berdoa aja sih agar mereka bisa konsisten semua mainnya dan Dab Nation juga masih bisa stay di play ataupun in the playoff zone nantinya. So, very very sad sih, Steve Curry ini gak bisa bermain di NBA All-Star, juga cedera cukup lama. So, sekarang ini kita minum dulu sih ya. We need, we need a drink man, for all the Lakers fans today. Boleh lah hari patah hati sedunia mungkin untuk Lakers fans Karena gue udah yakin banget di timeout terakhir Gue udah bilang 90% going to the Lakers Tapi emang gue harus laugh that 10% For any other um, kemungkinan gitu Dan ternyata Ya, yeah, kena jinx. Dan pindahnya ke Dallas Mavericks kemarin ini. gosok shock banget sih tadi pagi jujur pas lagi baca beritanya dari Shams. Uh, Kyrie sama Marky Morris akan ke Dallas Mavericks. Sedangkan um, Brooklyn Nets akan menerima mantan pemainnya yaitu Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, a first round pick and multiple second round picks nantinya. Lakers abis dikerjain wasit, sekarang dikerjain sama ownernya Nets yaitu Joe Sy. Dia jelas-jelas bilang bahwa dia... Gak mau sih Kyrie pergi ke preferred destination-nya, yaitu LA Itu kenapa dia kirimnya ke Dallas Mavericks Tapi gue gak bisa nyalain Josiah sih Karena, man, he probably had enough of Kyrie shit this last few years Kita tau Kyrie gak mau fax Lalu juga miss, I think, 138 game Sejak dia pindah ke Brooklyn Nets Lalu drama juga um, Off-season juga orang-orangnya cepet minta di-trade juga Jadi, gue ngerti banget sih ya dia mungkin akan ini kayak patty ya yeah. he felt petty probably about Kyrie Irving uh, dan kau go Josai apa mereka feel the same way um, karena ini gue tinggal penasaran sih relationshipnya Kyrie sama Katie gimana karena kan yang dulu ngajakin Katie ke Brooklyn adalah Kyrie dan sekarang ditinggalin temennya di Brooklyn agak gila sama gua sih, uh, ya yeah, Lakers sebenarnya made an attempt untuk bisa datengin Kyrie Irving mereka kasih mereka coba tawarin Russell Westbrook dan juga their two first round picks soalnya 2027 dan 2029 tapi Nets sebenarnya maunya adalah Austin Reeves dan juga Max Christie yaitu aset pemain mudanya mereka dan Lakers rappelin kah nggak mau nggak rela mereka kasih di gua pemain tersebut jadi ya yeah, gagal sih untuk datengin Kyrie dan Tadi, setelah gagal dari yang LeBron langsung cryptic tweet ya yeah, dengan bilang, "Maybe it's me." <laughs> I feel bad though, for LeBron. Eh, uh, rapeling masih belum bisa memberikan eh uh, bantuan kepada LeBron James. Lebron, boleh dibilang, uh, lebron broken inside, probably his heart. Uh, Lakers are giving him some uh, depression see, so far in the season. Um, hampir ngetweet, lebron, hampir ngetweet kayak gitu, Main kayak anak SMA, baru ditolak sama gebetan, ya, Maybe it's me. <laughs> gila banget sih, tapi uh, sedih banget sih. Untuk Lakers, karena menurut gue Storyline-nya akan keren banget kalau carry, dan juga lebron bisa teaming up in the, uh, on the Lakers. Nah, I think Lakers harus fokus ke pemain lain sih. Mungkin datengin Kayak OG on Maybe Or siapa lagi yang on the trading block Mungkin Gary Trent Jr Mereka kayak butuh shooter Lalu juga bisa, mungkin bisa jaga perimeter juga Defender I think OG will be perfect Menurut gue OG will give Lakers a lot of help sih Kalau mereka bisa datangin dia Tapi we will see uh, Phoenix Suns juga sebenarnya menawarkan Chris Paul Man, Gila gue syok banget sih Mereka nawarin Chris Paul Jay Roger juga picksnya mereka Tapi itu pun juga ditolak sama Brooklyn Nets I think paketnya Dallas so far Menurut gue memang paling menarik sih Untuk Brooklyn Nets Karena actually They are getting better with this, uh, with this team now. I think they are getting better. Dengan datangnya Spencer Dinwiddie. Dan juga Dorian Finney-Smith. Karena Dinwiddie is a point guard. Dia akan cocok banget main dengan Kevin Durant. Uh, he is really good this season. Averagenya yeah, 17,7 point per game. Dan juga 5,3 assist per game. He is familiar with the organization juga. Jadi, dan juga kita gak perlu susah-susah Photoshop. Karena fotonya dia pakai jenisnya Brooklyn Nets udah banyak banget. <laughs> dia main. 5 season dulu untuk Brooklyn Nets. Sedangkan during finish Smith ini akan menjadi pemain yang paling mungkin disukai sama fans Nets nantinya. Because of his defense dan juga KD actually is a fan of his game. Uh, Mavericks pasti nyesel banget sih fansnya Mavericks. Huh, Kelly, Raditz semua sabar ya. Karena mereka pasti nyesek banget untuk lihat Dow-Dow pindah. Karena dia juga fan favorite di Dallas menurut gue. Um, kalau lu lihat squadnya Nets sekarang ini ada... Ben Simmons, KD, Dinwiddie, Dodo, and of course Nick Claxton. Man, their defense is scary bro. Defense is scary what? Ben Simmons uh, panjang. Durant finish panjang. Lalu Nick Claxton and KD. ooh, that's a tall, tall lineup bro. So, I think Nets tetap akan bakal ada di top 4. That's my prediction. Mereka akan tetap bisa compete for the top spot nantinya di Eastern Conference. Uh, so, for me... This is a big dub, big, big dub untuk Brooklyn Nessie with this trade. Sedangkan lu Dallas Mavericks, good luck guys. Good luck guys dapetin Kyrie Irving. Memang dia one of the best point guards, uh, maybe guards in, in the NBA. Uh, lu punya tandem baru, uh, Luka and Kyrie maybe could be the best. Best backcourt nantinya di NBA. But, lu getting someone yang gak bisa ketebak. Gak bisa ketebak. Uh, otaknya jalannya seperti apa, cara mikirnya seperti apa, dan belum tentu juga dia mau extend kontrak kan, belum tentu dia mau extend kontrak juga nantinya dengan Dallas Mavericks. Jadi, ini kayak rental, kayak rental pemain sebentar aja. Uh, berharap aja, Kyrie juga doesn't start any drama, he don't start any drama di Dallas nantinya, tapi yang pasti, berharap juga lah, kalau dia, akan extend kok lo Hilangan Dorian Finney Smith Dan juga Spencer D.M.D For nothing nantinya Kecuali kok mereka bisa jadi juara tahun ini. Kalo mereka bisa jadi juara Tahun ini It's gonna be all worth it ya. Tapi Sejak dari 2016 lalu mereka, Dia jadi juara Dan juga hit that big shot Against the Warriors Belum pernah gagal ninggalin timnya sih Cleveland ditinggalin Celtics ditinggalin Sekarang Brooklyn ditinggalin So Mark Cuban And Nick Harrison Is making They are making a big bet sih On Kyrie uh, Irving sekarang ini um, But Defensive Dallas is not getting better, too, with this movement. Um, mereka harus berharap banyak kayak kepada Josh Green, sih. I think Josh Green needs a lot of minutes sekarang ini. Uh, karena mungkin yang defensive baru cuma Josh. Josh Green, sorry. Dia sih Josh Smith. Uh, Josh Green, and of course, um, Reggie Bullock oke okay lah, ya. And then Christian Wood. Jadi, they need to make more moves, sih. Kalau mereka mau memang sampai ke Western Conference lagi, like last season. Yang legit jago, Mary. Cuma yang jago, ya. Yang jago menurut gue, Luca, Kyrie, and Christian Wood sih. Yang lainnya, masih seperti kemarin-kemarin pemain nih yeah, Jadi, uh, I don't think the Dallas Mavericks is done So, we will we'll see lah nanti kira-kira mereka akan dapet siapa Tapi, banyak fansnya Dallas dan juga NBA yang takut kayak Oh ya, yeah, there's not gonna be enough basketball for Luka and Kyrie Man, I think it should be fine man NBA sekarang mainnya fast-paced banget sih Semua akan dapet banyak shots Gila, mungkin sekarang juga high scoring game banget So, I'm not worried at all about that Kyrie juga udah punya pengalaman main sama James Harden sama KD juga ball dominant banget sih jadi mungkin sekarang ini boleh cuma dibagi sama Luka sama Kyrie and sama mungkin Woods sih so I think they're gonna be fine man. I don't think that should be an issue Uh, mendingan pikirin defense-nya aja sih Daripada mikirin offense Mendingan pikirin defense ya Gimana cara jaga tim lawan Biar nggak nge-score sih So, itu tuh Dallas Mavericks I don't really like this move Kalau gue I don't really like this move Untuk uh, Dallas Mavericks Tapi, ya you know lah Gue saling salah juga sih Siapa tau setelah ini Dallas malah jadi uh, Championship contender We will see though uh, Kali Konghal akan main pertama nanti Pas lagi lawan uh, Los Angeles Clippers Nanti mungkin kalau gue ada waktu Di Surabaya Kita akan coba Untuk review game Pertamanya Dallas Mavericks um, Ya yeah. Enak juga sih bikin timeout kayak gini ya. Gak terlalu banyak beritanya. Uh, beberapa topik aja. Jadi, gue juga tadi researchnya gak terlalu lama. So, hopefully you guys enjoy. Uh, review gua hari ini Tapi sekarang kita akan pindah ke prediction dulu Prediksinya lagi agak bau sih Jujur aja Besok banyak game Tapi banyak bintang yang missing juga tomorrow Lalu Besok gue pilih Bucks aja deh, Minus 4 setengah lawan Portland Bucks 3 season terakhir Bantai selalu komen di Portland So mereka juga lagi hot banget Mereka lagi menang 7 game berturut-turut So semoga aja trennya berlanjut So good luck everybody Play um, of the day tapi gue bilang, hari ini game-nya ada yang seru sama sekali. Tapi kita kasih ke Trey Murphy aja lah di hari ini. Season high, 30 poin. Nembaknya nah, 9 dari 11. Lalu juga enam kali 3 poin shot hari ini. Pelicans bantai abis. Sacramento Kings 136-106. And that is why he is our playoff. Jadi, oh ya gue lupa banget. Gue pengen tahu sih pendapat kalian semua nanti di comment section tentang. Menurut kalian, apakah Luka and Kyrie will work? Nah, nanti kita bisa tulisnya di comment section di bawah. So once again, thank you so much guys for always supporting. Time out. Thank you so much for stopping by. Jangan lupa kasih like. Ditunggu semua komentar tentang Kyrie Irving. And really appreciate everybody. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody.